doa Katolik agar usaha tetap lancar di masa pandemi dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus amin Allah Bapa sumber ketentraman umat manusia kami bersyukur atas ketentraman dan perlindunganmu pada keluarga dan usaha kami saat ini kami sadar saat ini, bisnis kami sulit untuk berkembang karena pandemi corona. Untuk itu kami mohon kepadamu, berkatilah bisnis kami dengan kuasamu, agar tetap berjalan dan tegak, berdiri serta selalu jauh dari segala bentuk kejahatan dan bahaya. Ya Tuhan Allah kami, pancarkanlah kuasamu sebagai benteng dan tembok pengaman yang mengelilingi usaha kami. Pagarilah tempat bisnis kami dengan darah sucimu. Kami sungguh yakin bahwa segala bentuk kejahatan dan kegelapan tidak mampu menembus kuasamu yang dahsyat. Ya Allah yang Maha Rahim. Kami serahkan dan percayakan usaha dan bisnis ini hanya ke dalam kuasa tanganmu. Biarkan hanya orang yang penuh dengan karunia Allah yang datang mendekati usaha dan bisnis kami. Semoga para penjahat, pencuri, dan perampok lari tunggang langgang menjauh dari usaha dan bisnis kami. Ya Tuhan, demikianlah doa dan harapan kami yang kami panjatkan lewat perantaraan putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala abad. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu.